kali kita video seterusnya tadi kita dah belajar tentang cara marking support and resistance Okey, contoh support dan marking dia contoh resistance dan cara marking shadow swing high, swing low, maksudnya kita cari yang paling atas, yang paling bawah dan juga kita cara-cara macam nak letak arrow dekat sebagai tanda resistance ataupun arrow ke atas sebagai tanda support untuk kali ni untuk seterusnya kita akan belajar macam mana nak mencari significant support and resistance let's suppose katakan ayu ada satu Uh, mungkin ada yang tanya saya uh, time frame berapa kita nak guna Okey, kalau boleh guna support and resistance kita akan pakai time frame besar H4, daily ataupun H1 okey? yang kecil-kecil kita tak nak sebab bila you tukar kepada time frame kecil M15 ataupun 5 you ada terlalu banyak support and resistance support and resistance but tetapi so better untuk kita marking kita punya support and resistance yang, yang penting yang signifikan adalah kita gunakan H4 okey? So dalam banyak-banyak support ni, kita ada dua jenis uh, Ataupun dua jenis significant support ataupun significant resistance Kita tak nak guna semua support support dan resistance Kalau awak perhatikan di sini, kita ada satu lagi resistance Kita ada lagi support, di sini pun ada kita ada support 1, 2, 3 Tetapi, kita tak nak semua support ataupun semua resistance kita marking Lama-lama kita punya marking ataupun kita punya akan jadi serabut. Jadi kita nak perlu kita perlukan yang betul-betul signifikan saja eh. Signifikan yang penting yang betul-betul penting. Contohnya okey untuk signifikan perkataan signifikan itself, perkataan signifikan saya tandakan dekat sini signifikan. Signifikan adalah sesuatu yang jelas. Maksud signifikan adalah sesuatu yang jelas ataupun sesuatu yang jelas kelihatan yang sangat ketara dalam banyak-banyak tu dia yang paling menonjol ataupun senang cerita banyak-banyak support resistant dia yang paling penting ok so significant the first kena faham perkataan significant significant terdiri terdiri daripada dua jenis ok maksudnya significant support ataupun significant support atau significant resistant saya tulis seek resistant saja eh? terbagi kepada dua jenis ok Yang pertama. Okey. Dia ada dua jenis. Pertama adalah satu significant resistance and support yang betul-betul menonjol dia seorang-seorang dekat atas. Oh, very very low ataupun swing high ataupun swing low. Price naik atas, price naik turun ke bawah and then uh, dia betul-betul a -betul, uh, menonjol lah dekat situ eh, menonjol. Macam mana dekat kalau kita lihat dekat sini. So ini adalah significant support ini satu. Ini adalah significant support. Dia paling bawah sekali. Kat sini dia paling atas sekali. Dia ada satu saja kat sini. Kat sini paling atas, shadow dia panjang, shadow dia very very long. Dia paling atas. Okey, kat sini paling bawah, sini pun ke bawah. Ke bawah ini semua adalah significant support. Ini adalah significant support. Tempat-tempat yang kita perlu marking sebab nanti price akan bertindak balas dengan tempat-tempat macam ni, okey. Ini adalah dipanggil signifikan yang pertama. Signifikan yang kedua adalah a uh, Apabila berlakunya, dua support ataupun dua resistance sama baris. Bila ada dua support atau dua resistance, paling minimum 2. Eh? Kalau 3, 4 lagi cantik, maka lagi significant support tersebut ataupun lagi significant resistance tersebut. Dia sama baris. Exactly sama baris. Kalau saya buka contoh kat sini. Di sini kita ada 1, 2, 3 support yang sama baris. So, this is significant support. Okay a uh, very very nice significant support. <coughs> Saya tulis SIG je. Eh? Significant support. SIG tu maksud dia untuk significant. Significant support sebab dia ada satu, dia ada dua, dia ada tiga support yang sama baris, exactly sama baris. So macam mana kita nak tandakan kita punya significant support? Line line ni kita adjust kan. Kita cari di mana tempat Dua support bertemu Betul-betul sama baris This one is exactly sama baris Dengan yang ni So, this is significant support So, bukan yang dekat bawah sini Okay, tetapi di sini Okay, di sini kita ada satu lagi Okay, dekat sini kita ada satu lagi Satu Dua Tiga Empat Okay Saya betulkan yang ni jadi 1, 2, 3, 4 so ini adalah significant resistance 1, 2, 3, 4 so macam mana kita nak letak di kita punya line ni kita cari dua resistance yang betul-betul sama baris di antara empat empat tersebut so ini 1 dengan yang nombor 3 ni kalau saya tandakan ini sebagai 1, 2, 3, 4 nombor 1 dan nombor 3 ni betul-betul sama baris so line kita adalah di sini alright, di sini kita ada significant support <coughs> dia betul-betul dekat bawah satu So sini kita ada significant resistance dua lebih kurang sama baris Beza 1 pip 2 pip tak ada masalah Tapi kita tandakan yang macam ni So kalau kita ada satu rendah satu tinggi Kita ambil yang paling rendah Sini paling tinggi Sini paling rendah Paling rendah Paling rendah I think that's it uh, Significant support dan significant resistance Kenapa benda ni penting Sebab nanti kita akan gunakan benda ni Sebagai tempat-tempat fake out Tempat-tempat QM level Tempat-tempat support become resistant Di mana saya akan bagi satu contoh Ataupun contoh-contoh-contoh supaya kita mudah cara mengenal pasti mana satu KM level kita mana satu fake out mana satu whatever yang kita akan gunakan hinggalah bertemu kembali video seterusnya assalamualaikum